Halo, kembali lagi bersama saya, Kiloro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah aplikasi live Wallpaper gratis. Aplikasi ini bernama Leafly Wallpaper. Tak usah lama-lama, mari kita mulai tutorialnya. Buka aplikasi Microsoft Store kemudian cari aplikasi bernama Leafly Wallpaper. Setelah ketemu, klik install. Tunggu proses unduhan selesai. Jika proses unduhan selesai, coba jalankan aplikasinya dengan cara klik launch. Tampilan dari aplikasi ini lumayan simpel dan mudah untuk digunakan. Sekarang saya akan mencoba salah satu wallpaper yang disediakan oleh aplikasi ini. Wow! Aplikasi ini luar biasa. Sekarang saya akan mencoba menambahkan wallpaper ke dalam aplikasi ini. Ini adalah wallpaper yang telah saya unduh dari Google dengan format MP4. Wallpaper yang saya pasang ini memiliki suara. Jika kamu ingin menghilangkan suara dari wallpaper. Klik titik tiga pada sudut kanan bawah wallpaper kamu dan pilih Costumizer. Lalu centang pada bagian mute. Sekarang wallpaper kamu tidak mengeluarkan suara lagi. Kekurangan dari aplikasi ini adalah kalian harus mencari wallpaper kamu sendiri. Berbeda dengan wallpaper engine yang wallpapernya disediakan oleh aplikasi itu sendiri. Mungkin cuman itu yang bisa saya beritahu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.